Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi pada pelajaran ilmu mantek kelas 12 MAK Pada kita awali dengan bacaan nomor kitab hadirin Mustafa Al-Fatihah Auntie dilahimin a shen toanam lipsu nai rahman alamin ar rahim rahimi manikia mitini ia kana buta ia kana stain eh dina suarandan mustakai masuarandan ladina an am tana ihim wairil magtuu piangana walam donin rapiung firli wali wali taya walin amin Pada siang hari ini kita akan membahas tentang hukum belajar ilmu mantik dan macam-macam ilmu yang uh, ilmu hadis ilmu-ilmu baru. Uh, tujuan dari pembelajaran ini adalah anak-anak dapat mengetahui memahami tentang uh, rincian atau tafsilan dari berbagai macam hukum pendapat-pendapat ulama tentang mempelajari ilmu mantek. Fashlun fi jawazil istighlalihi. Fasal menerangkan tentang kebolehan uh, ketungkul, nih. kebolehan ketungkul atau disibukan atau mempelajari ilmu mantek. Bismillahirrahmanirrahim wal khulfu fi jawazil istighlali bihi ala salasatin aqwani fabnu salahi wan nawawi harrama wa qala qaumun yambahi ay yu'lama wal qaulatul sahiha jazahu likamil qariha sunati wal kita bi lihatati bihil sawabi bismillahirrahmanirrahim wal khulfu utawi persulayan wal khulfu utawi persulayan Fi Jawazil Istiholi, persulayan Fi Jawazil Istiholi, eng dalam menangi ketungkul. Fi Jawazil Istiholi, eng dalam menangi ketungkul, bihi kelawan ilmu mantik. Bihi kelawan ilmu mantik, Iku ala salah sati akualin tetap eng telu piro biro kaul atau pendapat. Jadi perbedaan pendapat tentang per perbedaan pendapat tentang hukum mempelajari ilmu mantik itu ada tiga pendapat. Fabnus Sulāhī Utawi ibnu Sulāh, sholah. Fabnus Sulāhī Utawi ibnu Sulāh Wan Nawawi lan Imam Nawawi, Ikuhar roma ngaromake sopo ibnu Sulāh lan Imam An Nawawi wako qala lan kaumun kaum wako qala lan kaumun kaum Dawuh ing yambahi ayuk lama Yambahi sayukjo atau napa se, -se Sayu -sayu -jo. Apa ayuk lama yento den apa ayu lama yendo tenki nawarwi, apa ilmu mantek. Apa ayu lama yendo tenki nawarwi, uto ten ngerteni, apa ilmu mantek. Wal kaulatu utawi kaul, wal kaulatu utawi kaul, al mashur, utu kang mashur. Aswahi hatu kang swahi, aswahi hatu kang sahih iku jawazuhu wenange istihol atau belajar iku jawazuhu wenange istihol istihol ilmu mantek liga milil kori hati kaduwe kang sempurna akali mumarisis sunati kang, e, kang ngerteni atau kang paham memarisi kang ngerteni sunnah hadis maksudnya wal kitab ilan al quran liyah tadi liyah tadi dapun supaya entuk pituduh dhabun sop, supaya entuk pituduh sopa kami lulkarihah bihi kelawan ilmu mantik ila sawapi mareng kebenaran. Kebenaran itu bukan kebetulan ya. Kebenaran maling perkara kang bener makanya. Jadi di sini pendapat tentang belajar ilmu mantik itu ada Tiga macam. Pendapat yang pertama yaitu pendapatnya uh, Imam Ibnu Salah dan Imam Nawawi. Hukum uh, pendapatnya bahwa Belajar ilmu mantek itu adalah haram Itu yang pertama Pendapat kedua ini Pendapat Imam Huzali Bapak menurut Imam Huzali Belajar ilmu mantek itu bagus Belajar ilmu mantek itu bagus Karena nanti akan dibedakan Ada namanya filsafat Ada mantek itu bagian, bagian kecil dari filsafat itu mantek Walaupun Imam Huzali itu ada Kitab namanya "Taha Futul Falasifah" nah, ini yang mengkritisi tentang orang-orang uh, filsafat, ahli-ahli filsafat, pendapat-pendapat filsafat. Kemudian yang ketiga, ini pendapat yang masyur, pendapatnya adalah belajar ilmu mantek itu boleh. Bagi siapa? Bagi orang yang sempurna akalnya Dan orang tersebut mengerti tentang hadis dan Al-Quran Kalau tidak ya nggak bisa, karena nanti malah jadi sesat dan menyesatkan Paham hadis dan Al-Quran ini pendapat yang ketiga Genomo, ya agar orang itu Ketika membuat sebuah istimbat hukum atau apa itu Akan me, dengan metode dengan cara yang tepat Tuh. Kita lanjutkan Faslon fi'an amil ilmil hadisi Fasal tentang Fasal saya yang teranggap piro-piro ilmu kang anyar Ilmu-ilmu baru Idraku mufradin Tasawuran ulim ulum wa nisbatin bi tasdikin musim wa awala bil awwala idal li annahumu muqaddamun bit Idraku mufradin Idraku mufradin utawi namu makna mufrad Idraku mufradin utawi namu makna mufrad Iko o lima, nah, ini tak lewati dulu yang ini. Iko o den kinawerwi atau den ngerteni, apa idraku kumufrat, tasawwuran ing aran tasawur. wadarkunisbatin wadarkunisbatin wadarku nisbatin, wadarku nisbatin utawi nemu nisbat ikuwusimaa den jenengi atau den arani opo dar kunisbat dikin kelawan aran tasdik ini ada yang disini wakotdimah ada yang wakotdimah wakotdim landisik nasiro al awwala kalau waqtidim dan dhisikna apa al awalu di sebagian ada yang lis waqtidim ada yang waqtidima. Sanepa waqtidim lan dhisikake apa al-awwalu Kang awal. Kalau waqtidim waqtidim lan dhisikna sira al-awwala ingkang awal. Indal wadi ing dalam semelai peletakannya. Liannahu krona setuhune kang awal iku muqaddamun. Iku muqaddamun den dhisikake bit ing dalem wateke. Bit ing dalem wateke. Wan wa nadzari ma ja amuli wa aksuhu wadharirul jali wa ma ila tasawrun usil yud'a bi qawlin sarihin fal tabtahir wa ma litashdiqin bihi tuwsila bi yurafu indal uqala wa mali tasdiqin bihitu usila bihujatin yu'rafu indal uqala wa nadhari utawi ilmu nadhari wa nadhari utawi ilmu Iku ikuma ilmu ikhtajah kang butuh opoma ikhtajah kang butuh opoma lita amuli maring angen-angen Wa aksuhu utawi sakwali e dhari Huwa ya aksuhu iku al dharuri'yu aran ilmu dharuri Aljali kang ceto Al jali kang ceto Wama utawi barang Wama utawi barang Wusila kang den gawe perantara, ya kang den wasaliku nyambung adi. Wusila kang den gawe perantara atau kang gendawe wusul, tumeka Wusila kang den gawe tu meko. Apa bihima? Apa bihima? Ikh Uh, ila tasawurin dan itu meko ila tasawurin maring tasawur iku yud'a iku yud'a dan jenengi to dan arani apa ma dan arani, dan arani pikaulin lin kelawan kaul sarih pikaulin sarihin kelawan aran kaul sarih Paltap tahil mongkon jungkungosiro. Wama utawi barang. Tumu silakang den gawe tume apa ma apa bihima. tuwu silakang den gawe tume apa bihima. Litas tikin maring tastic. Eko yuk. Uh iku yuk rafu ini kesini dulu iku yuk rafu dan kenal atau dan kinawerwi apa ma bihud jatin kelawan aran hujjah indal uqala wong kang podo duheni akal atau kang podo ngerti indal uqala wong kang duheni akal Uh, jadi ini fasal tentang membahas tentang ilmu-ilmu baru. Jadi ilmu itu ada dua macam. Ilmu itu ada dua macam. Yang pertama itu ilmu kodim, yang kedua niku ilmul hadis. Ilmu, Qodim, ilmu hadis. Ilmu kodim, ilmu hadis. Kodim, kodim niku dahulu yang tidak didahului dengan tidak ada. Namanya kodim Kalau hadis nah, Ilmu itu ada dua macam Ada ilmu kodim ada ilmu hadis kodim itu artinya dahulu Dahulu yang tidak didahului oleh ketidakadaan Kalau hadis itu sesuatu yang baru Berarti yang didahului dengan tidak ada Jadi baru Dari tidak ada menjadi ada itu Namanya baru Nah, ilmu kodim Ilmu Qadim itu adalah ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara ilmu hadis adalah ilmunya para makhluk. Nah ilmu itu apa? Ilmu itu... Nemune pikiran... Pikiran, penemuan pikiran, apa yang ada pada pikiran ya Penemuan pikiran pada makna sesu, sesuatu Atau idrok Penemuan pikiran, jadi ada sesuatu yang didapatkan pikiran pada makna sesuatu sesu, Atau makna sesuatu yang didapatkan oleh pikiran Itu namanya ilmu dan cocok ya menemukan sesuatu mendapatkan makna sesuatu secara cocok itu namanya ilmu. Ah kemudian idrakum mufradin tasawuran ulim mufrad niku misalnya ada kursi nah ketika di pikiran itu menemukan sebuah kursi bayangan sebuah kursi makna sebuah kursi tanpa ada hukum tidak dihukumi ada kata-kata Zaitun tidak dikasih hukum, Zaitun pergi, Zaitun atau oh, tidak ada tidak ada hukum kayak gitu. kata Zaitun gitu saja, makna mufrad kayak gitu, itu namanya idrok, uh, tasawur Jadi menemukan sebuah makna tanpa ada hukum, peji, sudah ada gambaran tentang peji. Zaitun ada gambaran tentang Zaitun. Itu namanya tasawur Jadi menemukan sesuatu tanpa disertai hukum, makna secara mufrad itu namanya tasawur. Seandainya misalnya kita akan menggambarkan tentang motor gitu, bayangannya sepeda motor. Udah bayangan kita ketika mengucapkan eh, sepeda motor, ada gambaran di pikiran kita itu ada gambaran tentang sepeda motor, itu namanya tasawur. nah kemudian kalau tentang hukum misalnya menggambarkan uh, di digambarkan misalnya gini mobil saya uh, sebesar atau seperti sepeda motor ini langsung pikiran akan memberikan menolak oh sepeda motor itu bentuknya tidak sebesar mobil, bentuknya rodanya dua, sementara mobil rodanya misalnya empat. Ini kan ada memberikan hukum semacam itu. Nah, kayak gitu itu apa uh, ketidakterimaan pikiran tentang tentang apa, okay, tentang perkataan bahwa mobil itu seperti motor. Ini nanti namanya tasdik Itu namanya tasdik Kemudian misalnya Ada bambaran oh, Sepeda motor itu Seperti roti Ini kan ada tolak penolaan Di pikiran roti itu rasanya empuk Manis dan sebagainya Sementara sepeda motor itu bahannya dari logam Yang mana keras Nah Uh, pemberian pikiran tentang apa ya penemuan, penemuan bahwa sepeda motor itu terbuat dari besi atau logam yang apa itu keras ini namanya tasdik roti itu ras apa rasanya manis atau kadang asin kemudian dipegang itu lembut atau empuk nah, itu namanya tasdik sudah ada ada hukumnya sudah ada hukumnya, ada, ada hukumnya. Uh, sebelum kita pada tahapan apa ya memberikan hukum itu kita harus tahu tentang yang awal dulu tentang mufrod dulu kita tidak bisa meng menghukumi bahwa roti Seperti apa kalau tidak tahu roti kita tidak bisa menghukumi bahwa roti itu empuk kalau tata paham tentang roti, kita tidak bisa menghukumi tentang apa sepeda motor kalau tidak pernah tahu sepeda motor. Sama kita tidak bisa menghukumi tentang Covid kalau nggak tahu tentang Covid. Sehingga mufratnya itu kita tahu. Mufratnya itu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu sepeda motor, apa itu Satuan-satuan gitu Apa itu peci, apa itu gunung Apa itu kapal Apa itu langit Jadi kita harus paham mufrotnya dulu nah, Kemudian Jadi tadi ya sebelum ada Namanya Dargun Nisbat Ini harus diaruh hidroko mufrad Sebenarnya kita menghukumi tentang memberikan hukum pada sepeda motor kita harus tahu sepeda motor itu apa nih. Selanjutnya, warna dari mah Tajali amuli. Jadi ilmu hadis itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah ilmu naldori, yang kedua adalah ilmu doruri lah apa itu ilmu nadori mahata jalita amuli yaitu ilmu yang butuh untuk diangan-angan. jadi ilmu yang butuh untuk diangan-angan. lah kalau yang ilmu doruri sakbalik ini berarti ya yang tidak butuh, yang tidak butuh tidak ada hajat untuk diangan-angan lagi. Nah, misalnya apa satu tambah satu sama dengan dua itu sudah enggak perlu mikir Sudah enggak perlu mikir Kemudian misalnya dua tambah dua sama dengan empat Dua kali dua sama dengan empat Itu sesuatu yang e, tidak usah mikir Api itu panas misalnya Itu enggak perlu mikir Ketika ada pernyataan api itu panas Itu enggak perlu mikir gimana gitu Enggak perlu mikir Api ya, oh, nggak usah, langsung tek pikiran lu langsung seketika itu namanya ilmu daruri. Nah, kemudian wama bihi ilat asawurin perkara yang menjadi perantara atau perabot untuk menuju tasawur, ini menurut ahli mantek namanya kaul sarih. Jadi wama bihi ilat asawurin usil, namanya kaul sarih. Sesuatu yang menjadi perangkat pada e, menuju perantara untuk menuju ke Tasawur, ta itu dinamakan Kaul Sarih. Kemudian sesuatu yang menjadi perantara atau jalan menuju Tasdik, itu namanya Hujjah. Wama li Tasdikin bihi tewu sila bihujudin, indal mukola. Itu yang menjadi perantara untuk pada tasdik itu namanya hujah. Itu saja dari saya. E, mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf atas kekurangannya karena waktunya mepet. Saya akhiri, e, jangan lupa tulis harapan hari ini. Berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah-mudahan pandemi dan semua halangan yang merintangi. Segera dinormalkan kembali Saya Ahli Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh